atau e, dalam pertemuan kali ini kita akan balik lagi belajar bahasa pemrograman dar, yang dimana e, untuk kali ini kasusnya adalah kita menggunakan array atau bermain array. Perlu kita ketahui e, tipe data, eh tipe ya tipe data yang ada di bahasa pemrograman kan ada dua tipe penyimpanan data, yang satu variabel, yang satu array. Nah bedanya apa? Kalau misalnya variabel itu hanya hanya berisi satu aja satu item tapi kalau misalnya arai array itu adalah isi dari kumpulan variabel saya contohin ini yang tipe data yang variabel di disini saya coba integer tipe datanya integer A sama dengan aku eh bukan aku satu nah kalau ini kalau ini yang eh apa array atau list, kalau di bahasa pemrograman mobile namanya list, list hewan misalnya, hewan, anjing, bebek, bebek, eh uh, kuda sama aku Daniel. Nah, yang ngebedainnya <tuh> kalau misalnya variabel itu eh, isinya cuman pakai kurung buka kurung tutup. Kalau misalnya array itu pakai kurung siku. Jadi kita di sini kita bisa lihat kalau untuk yang variabel di sini kita cuman bisa masukin satu, nggak bisa nggak bisa dua. Kalau misalnya dua, tuh dia nggak nggak akan mau tuh dia nggak akan mau pasti error tapi kalau misalnya satu emang emangnya harusnya satu nah uh, untuk nampilin isi dari dari array ini caranya gimana caranya sama kurang lebih sama kayak kalau kita nampilin isi dari variabel tinggal print eh uh, Array-nya dimasukin kurung buah kurung tutup nah di sini kita mau ngeprint atau ngeluarin uh, data yang array yang di nomor berapa? Perlu kita ingat kalau misalnya bahasa pemrograman itu dimulai dari 0. Jadi 0. Jadi yang anjing ini 0, bebek ini 1, kuda ini 2 dan kuda nil ini 3. Untuk misalnya saya mau nge-print kuda misalnya. Tinggal di 0 1 2 berarti 2 ya. Nah, kita coba Uh, udah masuk ke ini nah bener kan yang keluar bakal si kuda nah sekarang pertanyaannya gimana kita bermain uh, bagaimana kita bermain uh, data di dalam array untuk beberapa array sendiri ini ada beberapa apa ya, metode dan uh, properties kayak misalnya nih kemarin kan kita udah belajar Sebelumnya udah belajar looping. Misalnya saya di sini mau mau nampilin data array yang dimana datanya ganjil. Yaitu berarti kan anjing yang keluar anjing dan kuda. Caranya kita looping. Kita looping for kita tulis integer b sama dengan 0 terus syaratnya B kurang dari hewan, nama arahnya dot, uh, length. Nah, variable, nah, instruksi length ini adalah dimana kita jadi si ini tuh, si B ini nampilin data yang sesuai dengan banyaknya si data yang ada di array, jadi si nilai B ini jangan lebih besar dari data yang silang ini. lalu b plus plus kita tampilin print hewan panggil lagi arahnya. nah kurung buka kurung tutup di, di sini tulisnya b karena kan di sini berdasarkan si b. di sini kita coba. nah Bentar. Oh, bukan be plus plus. Kalau misal mau ganjil, bentar saya di sini sama sama dengan a++ eh, plus sama dengan dua. Nah, jadi kan yang keluarnya benar anjing, bebek, kuda. Kalau tadi eh, plus plus, kalau tadi plus plus itu yang munculnya malah semua anjing, bebek, kuda, kuda nil. Kalau misalnya mau genap, berarti ininya aja yang B sama dengan awalnya kita ubah jadi satu Nah, yang keluarnya kan bebek Sama kuda nil Nah uh, Ini atribut lain juga Ada yang sering kita gunain untuk Bahasa pemrogramannya ada is empty untuk di list Misalnya is empty itu uh, Adalah metode Cek apakah isi si arahnya ada atau enggak Contoh kita gunain if jika array hewan, array hewan ini is empty, berarti jika array hewan ini kosong, maka mau ngapain? Misalnya ngeprint print array kosong, else print array ada. Nah, dari penjelasan di sini, kita bisa lihat kalau e, data array ini kosong, maka dia akan nge-print array kosong. Tapi kalau misalnya data array ini ada, e, dia akan nge-printnya array ada isi. Untuk kasus ini kan ada datanya ya. Jadi kita coba, harusnya isinya, waktu kita dicoba jalanin programnya, isinya array ada isi. Nah, benar kan? Array ada isi. Kalau misalnya arraynya kosong, ini kosong saya kosongin adanya kosong maka harusnya ngeprintnya array kosong nah benar kan array kosong yang keluar nah untuk untuk uh, video kali ini sekian dulu kalian coba dulu aja eh uh, atribut atribut metode yang lain sama kayak bahasa pemrograman yang lain ada is empty ada ada leng, ada reverse. Kalau reverse ini untuk membalikan data array. Kayak tadi kan arahnya yang pertamanya anjing, eh yang pertamanya ya yang anjing bebek kuda nil. Kalau misalnya pakai reverse, nanti yang keluar kuda nil, kuda bebek anjing. Oke, okay. ada juga ini uh, single is empty first. Ini kita, kalian searching aja. Link sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.